Doa pagi: "Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapa, Sang Pencipta manusia dan alam semesta ini, aku bersyukur kepadamu untuk nafas baru yang boleh aku terima di pagi hari ini. Aku memohon berkat dan perlindunganmu untuk aktivitasku sepanjang hari ini." Berkatilah pula orang tua, sanak saudara, sahabat, dan semua orang yang aku kasihi hari ini dalam menjalankan aktivitas mereka. Aku mohon pula bimbinganmu agar aku dapat bekerja dalam semangat kasihmu dengan tekun dan jujur. Buat aku agar tidak mudah putus asa dalam menjumpai segala kesulitan hari ini. Jagailah aku dari segala mara bahaya dan dari rencana jahat terhadapku. Aku persatukan doa ini dengan pengorbanan Yesus Kristus yang hidup bersamamu dalam persatuan roh kudus kini dan sepanjang masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga.